Dadah Neng, hati-hati. da Pagi makanan ini ku bayar ya. lagu sih gue. segala lagu-laguan. Pesan ini, ini, ini. Urusan begini mah nih. Puyang gue. Aduh. Aduh, mana gue udah dijegat lagi sama orangnya Bahagian dah Gue taruh pakaian gue di mari kali Kalau punya caranya, sepanjang jalan gue diliatin orang, seangkanya gue orang gila kali. Ayo, gue gue, kita sitain Lantaran emang duitnya kurang. Emang mu diapain? Seandainya gue orang kaya, orang tua gue orang kaya, agak belangsak gue. Gue pengen banget dapetin si Nadia. Gue tahu latar belakangnya si Nadia orang, orang mampu. Gak bisa, gue gak bisa, gue terus-terusan kayak gini. Gue juga pengen kayak orang-orang. Pengen gue kayak orang-orang, kayak anak muda yang lainnya. Gue harus berusaha, mulai besok gue bakal buktiin. Gue bakal buktiin kalau gue juga bisa. Gue juga harus punya kemauan mau kerja lagi. Lu dari mana, Baun? Mengapa? Bapak menyuruh lagi? Orang. Bapak orang nyuruh. Biasa juga nyuruh. Itu muka ngapa kusut amat? Bukannya kusut. Muka kan emang begini. di lahir juga begini. Istirahat sono tidur. Pakai segala nyuruh tidur. Lagian gue besok mau ngapain, mau ngapain kita, Bapak? ya kan kalau tidur makan kan ceriaan dikit, iya iya. kadang gua gak tega sama si Baun udah hidup susah banget, emang sih orang tuae susah, jadi anak juga ikut susah. Bang minum bang, apa sih bang? Karusitu. Karusitu. menekusut amat Gue lagi mikirin si Baud nih Hidupnya susah amat ya Saya juga sedih Bang, ada si Baud Bagaimana nanti juga pasti ada jalan keluarnya Udah nih lagi punya didemenan sama si Nadia, anak kebang semut Gue tau dewek kan dia mah, anak orang gak pada punya Ya kalau kita Ya Bang, kita mah orang tua kita doain bang. Nanti juga pasti ada jalan keluarnya Ngopi dulu Bang kopi yaudah ya bang saya tidur duluan ya bang ya jalan disana kita nanti gue nyusul lah ya gak mampu pikirin baik-baik ya halo deh Ada lagi tidur bangunin apa? Jangan orang lagi istirahat. Eh kita dapat informasi itu tempat kerjaan. Ah biasa yang udah-udah harus menggah. Emang kemarin nggak semenggah tapi kita usain si Baut besok suruh interview. Ntar gue bilangin. Pokoknya bang kalau sampai si Baut diterima dapat di posisinya, abang enak bisa jualan kopi mampu di sono. Pokoknya jangan apa nggak dibilangin bang. Iya. Atau kita ngomong kok nge ge ge vision, kak Makanya kita kemarin nih mau nganterin duit sama dia nih Udah ntar gua bilangin Nih, 150 jangan apa yang gak dikasinin duit nih? Ustet, luar duit sama cengar Si Komeng Bang, udah tiga balik ke rumah Nah ini kerjaan, saya pora-porain baik Bilangin Bang ya? ya. Buru nih Ada temen kita nungguin ya? bila bang Cewek lo Besok pagi, ya Ya Waalaikumsalam Salam Ya ampun deh Aduh gua agak tegang ngelajep gaun Hidupnya, tiap hari Susah mulu udah gue tuanya masih numpang sama mertua si udah gede <San> <San> uh doa gue Agi malam gua ngedong ngedo, iya gue mikirin hidup buat kedepannya gimana ini gua gue juga mikirin masih Nadia, nggak mungkin gua nggak bisa gua begini terus. Alhamdulillah, gue disuruh ke tempatnya Jakem buat ngamar kerja, langsung interview dan sekarang gue dimodalin duit gocap. Lumayan ini, <lum> aki aki. Eh ke solo masih apa ya? gue keselang mus siapa? ah, <guluh> kong uh, oh. apa? ah, uh, menyempeda kong? dipakai. mentaran, kita Ida. dapat panggilan kerja dari si Jakem. Uh, ngambil payah. iyalah, kan mentaran kong? ya iya, lu jalan aja. saya. ya kapan nyampe? ini kalau kita jalan, kan tempatnya jauh juga. Ya ya ya, mereka merama-merama Ah, gila <tuk> mau mana emang? mau ambil paya Ambil paya? Iya Ambil paya emang lu bisa dibilakangin Anggir buru-buru ini ada orang pesan ah, Jadi orang dikasih kita? Iya, karena ambil buru-buru ntar pulangnya ya Pulang ambil ya, pulang. Pulangnya mah kita keburu ketinggalan <tuk> Ah, solid banget aki-aki <tuk> ada uh, ah. Udah jam setengah lapan lagi. Gue neken sama siapa ini? Wah, bocah FF. Enggak. Kalau lu mau batu sih itu anak CRT ya? Apa? Itu di HP lo ada, ada nomor si OE Ada, Ada. Tahan dulu gua lagi main ini apa ah. bentaran. Tahan dulu bentaran dong. Tuh. Kita ya, habis, Bang. Gua sama ada tapi Yah gimana sih gue menyebut eh ntar gue kasih duit gue ceng Ntaran gak lama Nomor si Oye mana Pacet-pacetan uh, aja uh, asal ngambil gue ya tadi. Nih Gua uh, ngapain sih bang Halo ngem, Bukan ini baut, eh. Oh, baut. Amin ah. silamit tuh. Eh, iroh lo. Eh, iya. <tuk dansi> eh, Alhamdulillah. Ada kabar baik. Begitu. Gue sekarang interview, kerja. Amin si Jakem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, gue butuh lu, eh. Lu bisa gak anterin gue, eh? Oh, Alhamdulillah. bisa, bisa. Bisa, Alhamdulillah. Set, deh. Lo jadi kayak beblet. Yeah. Kagak, ini iya, minjem hpnya nya si RT anaknya iya, iya, yeah, well, langsung uh, lu langsung ke sini. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, HWD lu, lu, lu, oke oke lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu, Tadi mana sih gocengan? Cuman cuman buat lu pake, kan? mata. Loh, tuh! Goceng. goceng gua udah terima kasih. Goceng pakai cuman sekarang ga? Ya ilah! Gua adanya cuma goceng! Ntar gua kalo ketemu gua kasih. Makasih, ya! Ini tempatnya, kagak salah lagi nih Salah gak? Kagak, tapi gede pisang ya? Kakak, iya, woi Enak maluin, enak salah Hah? Ah, Gue yakin ini titiknya udah Nyalain, ah, nyalain -nyala. Salah Salah, set Don, don, don, don oh, Motor, sama yang punya, samaannya. ranyam Dorong-dorong lama banget loh. Oh, my <laughs> <laughs> capek gua, ustadz deh eh. ini. ini ini beneran kantor si jakem, gede amat ya. Al, al, gua makin deg-degan ini kul begini. Gua harus santai. Iya. Gua harus bisa. Iya. Ayo ayo. Masih jakem, eh. Iya. Masih jakem. Gede juga, ya. Iya. Marang gelap lagi di kantor. Emang kamu, Shay, itu. Hah? Emang kamu. Oh, uh. harusnya makan, emang makan emang. Tak, ya? Iya, Shay. Aduh. Aduh. Gue, gue deg-degan, eh. Grogi gua, Ntar gua, ditanya, gua ngomong apa, ya? Iya, Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya. Iya, iya, eh, tapi kan lu tau sekarang gua seumur hidup baru pertama kali nih, gua daftar kerja Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, insyaallah iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Perut gua, perut gua, perut gua pen, berak eh, ya gimana dipanjangin, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, ya gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, WC? gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, udah gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, ya gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, gimana, santai. So, aku pergi kemana mana? Ya helah deh, jadi ini keluar semua di sini. Wesek kagak tahu kok di mana. Sejak si mana ya? Dia doang yang tahu. Dari mana sih? Dari oh. nih. busek deh, orang gila gondrong kok tahu ini batu. Masih apa Fungsinya apa? Aduh, mah, ayah mulus. Ya, pecah mulus. Kata orang dulu, kalau kita ngantukin batu, mulusnya hilang. Iya, lah. Iya, iya. Buset, teman, -teman batu batunya gede lagi. Ya, hilang. Iya, ya iya dah. Saudara Baul, Hah? Iya, Bu. Masuk. Saya, Bu. Iya. Nama gue panggil, eh. Masuk. Masuk, ya, gue. Ya, iya, iya, nah. Aduh. Gue mau apa nih? Buahin gue, gua ya. ya setan, setan, setan, setan. Terima kasih, ya. boleh duduk. Ini Bu berkas-berkas saya. Okay. Saya lihat dulu ya. Silahkan ya. silakan Bu. Ya, perkenalkan, saya Bella, saya uh -huh. saya HR dari perusahaan ini. Silakan saudara Baut untuk memperkenalkan dirinya. Uh, kenalin Bu, uh, nama saya uh, Baut, uh, nama panjangan saya Baut, uh, terus. Uh, saya lahir tahun eh, 97, jadi saya sekarang nih, umur saya 24, Bu. Oh, oh iya, Bu, saya juga kebetulan King of King di Aglov ah. <laughs> gitu. Iya, iya, iya, ya, ya, Bu. Oke, okay, saya akan menjelaskan perusahaan sedikit tentang perusahaan ini ya, Pak Baudia. Ya, iya, Bu, ya, jadi perusahaan bu. kami ini bergerak. waktunya untuk datang ke sini. Uh, saya berharap semoga proyek ini dapat segera berjalan. jadi bapak-bapak bisa bergabung di perusahaan kami. ya bu. Ya, untuk kabar selanjutnya nanti kapan bapak bisa bekerja nanti akan kami kabari ya. ibu datang ke rumah? enggak nanti saya hubungi saudaranya. oh mm -hmm. iya, kalau enggak ibu ngomong beri emas jakem ya? ah uh, uh -huh. iya jakem. Bu. Uh -huh. ntar ibu jakem bisa bilangin saya. iya. Uh -huh. uh -huh. okay. Oh gitu. Uh -huh. saya mau nih iya. Uh -huh. okay. terima kasih bu. terima kasih ya. eh eh eh ayo ya iya selamat ini bukan tempat sakit ah ya nah ya Alhamdulillah, eh Yalah Gua keterima Alhamdulillah, weh, weh, alhamdulillah Tapi tetap gua Yalah. Harus nunggu panggilan dia, eh Yaa Cuma gua Sekarang lagi kesel, eh Ya, Lu tau kok, Batu yang tadi lu kasih ke gua Yaa Kaga ada fungsinya Yalah. Batu apa ini? Kata lu ngilangin mulus. Alhamdulillah, mulus, Biji mata lu Gua cipirit bening Yalah. <tuh> ya, Anus. Mau eh. ya, ini, gua Kan lu ini oe. tinggal. eh. Batu, batu daglok dasar. Gak ada gunanya. Ya, hal yang paling tidak menyenangkan dalam hidup seseorang adalah ketika kentut ada yang ngikut